Angga dari TK Al-Indis Pada sekolah mengucapkan selamat dan sukses atas milad ke-13 SD Muhammadiyah 2 giga magazine Semoga di usia yang ke-13 ini Berlian School akan semakin Menciptakan generasi muslim yang unggul Dan mencerahkan Jaya, jaya, jaya Untuk berlian school Di Bright signing, break in Terima kasih, Assalamualaikum